Okay guys, suara dah nak mati macam-macam lah kita guna tapi masih tak ada sambutan lah. Hi guys, kita jumpa lagi ya. So hari ini kita memancing lagi di tempat yang sama kolam pancing rawang botak aqua king ya. Uh, kenapa kita datang? Kerana dikatakan 2-3 hari lepas lah, Dia sudah masukkan ikan baru ah Sebanyak 6 ton lah. So 6 ton lah, Bukan 600 kilo tau 6 ton lah. So that's why kita datang lagi hari ini So ini set up kita dah siap-siap sedia ha, Kita akan pergi Bawah ni Alright, jom kita pergi lagi Harap-harap hari ini hasil dia Memuaskan lah Okay, kita bersama dengan Peter lagi. Hai. Hai. Dengan asing ah, Asing ada sana. So, hari ni kita pancing bertiga lagi. So, coran satu, dua, tiga. Hari ni kita pakai kupon lah. Kupon yang diberikan hari tu oleh bos. So, dapatlah free 2 jam. Ha, itu asing. Tengok. Oh, bergaya jalan. Nampak? Macam Mr. Maso lah dia. Badan besar-besar. Hai. Halo. Alright, so kita pergi. Hari ni kita punya spot. Kita pergi duduk belakang sekali, ujung. Okay guys, suara dah nak mati. Macam macam ah, kita guna, tapi masih tak ada sambutan ah. Tengok saya umpan lah, green bait lah, mantap bait lah. Macam macam ah. Kalau suhu sekarang sampai kita pakai usus ayam. Macam-macam lah Sudah berlalu 2 jam lah 2 jam lebih Kita tidur joran lah Tapi Belum lagi ada yang strike So masih lagi kumpau-kumpau Ataupun membangau di sini Hari ini orang agak banyak so Kalau dia tengok hampir, hampir penuh lah Tapi tak banyak lah juga anak ikan So tak tahulah hari ini Ikan puasa ke apa Hari pun nak hujan Tengok, gelap pun eh. Kita macam mana Kita mengharapkan yang terbaik lah Teruskan Bersama kami ya Ah Tengok, mantap poi pun dah Tak ada mantap lagi dah Dia dah lemar lah, tak ada semangat Asyik masih lagi semangat mancing lah Hai guys, kita jumpa lagi ya. So hari ini kita memancing lagi di Botak Aquafaming ya. Botak Aquafaming hari ini bersama dengan Peter saja. Hello. Hello. Asing tak senang ah hari ini. So kita memancing lagi di sini ya. Target kita pada hari ini rohu. Okay, sekarang tengah prepare roti. Kita guna ramon istimewa yang diajar oleh Sifu rohu lah ni satu Kalau ni tak jalan ha. Kita pakai ini. Harap-harap menjadilah Dan kita punya jus ha. Semua kat sini Macam-macam ada So kita sedia dulu Nanti apa-apa Nanti kita update balik Masa sekarang Pukul 9 pagi ya So kita mancing 5 jam Harap-harap Penuh lah kita punya jus hari ni harap haraplah Alright kita update balik Cuaca bagus hari ni Alright you <music>